Hai, teman ngopi asik! Kita bertemu lagi dengan saya, Eko Gunawan. dan Semoga Anda semuanya diberi kesehatan selalu serta diberi kelimpahan berkah yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Open mic and one to three. Ngopi Asik Podcast. Obrolan Inspiratif. Teman Ngopi Asik, pasti kamu pernah mengalami hal seperti ini. Punya ide atau lagi punya permasalahan atau ingin melakukan sesuatu hal, tetapi kamu memikirkannya terlalu berlebihan sehingga hal itu tidak Anda lakukan. Karena pemikiran kamu itu terlalu berlebihan ya, jadi nanti kalau terjadi seperti ini bagaimana, nanti kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana. Sehingga sama sekali hal yang kamu pikirkan atau ide yang kamu pikirkan tadi tidak dilaksanakan. Atau kalau kamu punya permasalahan, Anda menjadi ketakutan yang berlebihan atas permasalahan itu. Apakah kondisi itu wajar? Wajar! pasti mengalaminya termasuk saya saya pun pernah mengalami hal tersebut terlalu banyak pikiran bukan banyak pikiran ya. terlalu banyak mikir yes terlalu banyak mikir kalau mau melakukan sesuatu hal bagaimana sebenarnya kondisi itu terjadi dan bagaimana juga cara mengatasinya kondisi itu terjadi karena adanya rasa takut yang berlebihan yang diciptakan oleh otak kita sendiri rasa takut apapun misalnya sebagai contoh ya kalau ada orang yang uh, ada kurang income misalnya kebutuhannya kayak gitu ya jadi untuk memenuhi kebutuhannya kurang income nya nah dia punya ide punya ide idenya adalah dia ingin melakukan suatu penjualan berjualan sesuatu kayak gitu kemudian mulai berpikir kalau saya berjualan berarti butuh modal nih Bagaimana modal saya akan dapatkan? Setelah modal didapat misalnya, nanti memulainya bagaimana ya? Terus kemudian ditanyakan lagi di dalam pikiran kita, kalau nanti nggak laku bagaimana ya? Wah padahal jualan seperti itu sudah banyak orang yang melakukannya. Nanti daganganku laku nggak? Kalau nggak laku nanti kalau saya rugi bagaimana? Nah inilah, jadi... Pikiran itu, ketakutan-ketakutan itu yang berlebihan akhirnya membuat apa yang menjadi ide kamu itu akhirnya stuck tidak anda lakukan sama sekali alias mandek kalau anda tidak melakukan apapun alias mandek tadi ya sudah berarti anda tidak akan mendapatkan apa-apa ya berarti kembali lagi ke awal meratapi nasib lagi bahwa Income Anda tidak cukup untuk memiliki kebutuhan Anda. Ya kan? Jadi, bagaimana cara mengatasi kebanyakan mikir? Ya sudah. Just do it! Langsung lakukan wae. nggak usah terlalu banyak mikir. Nanti kalau ada kekurangannya, baru kita akan lengkapi. Sambil jalan. Kalau kebanyakan mikir lagi, kita stuck diem di tempat ya nah mudah kan cara mengatasinya kalau kamu ragu ya sudah ambil nafas dulu lepaskan langsung lakukan tidak perlu lama lagi jangan ditunda-tunda oke yang terakhir salam ngopi asik yuk dong PODCAST <coughs>